hai guys welcome back to my youtube channel, balik lagi bersama gue sini tentunya masih bersama channel yang selalu berikan kalian tips dan trik mengenai slot gacor hari ini info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini wow semuanya bakal gue rangkum jadi satu di sini jadi buat kalian para pemain-pemain sloter gue di luar sana yang membutuhkan informasi tentang situs gacor kalian wajib banget sih untuk mampir di channel youtube gue, oke? Okay? Sebelum kita langsung ke game nih, jangan lupa dong untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan untuk video-video terbaru yang aku upload setiap harinya. Oke, okay. ini gue mulai dengan bermain di Get Getchopolingus ya, tentunya di salah satu situs yang bakal gue coba kegacarannya nih itu dengan modal kurang lebih 30.000 kira-kira nih modal gue bakalan habis atau malah naik jadi buat kalian yang penasaran tetap di sini, jangan-jangan kemana-mana tonton sampai selesai oke okay? wow kita lanjut lagi guys ini juga pindah ke quick spin 20 kita main santai aja dengan batch 1200 ya jangan terlalu tergesa-gesa kita main dengan bet yang santai dengan uh, spin yang santai juga enggak ini gua tanpa buy spin ya karena gua menyadari bahwa modal yang gua bawa itu cuma 30 ribu aja enggak memungkinkan ya kalau misalkan logikanya nih kalau misalkan main 20 ribu betnya eh salah uh, buy spin 20 ribu paling tuh kalau misalkan menang paling banyak itu kurang lebih 100 ribu ya dan paling kalau diputar-putar lagi pun cukup habis juga jadi mending gua milih untuk main di bed di atas 1000 rupiah dan gua milih untuk main di bed 1200 kita putar-putar aja, semoga aja dapat scatternya nih oke okay. kita lanjutkan lagi, kali ini gua aktifin double change nya jadi 1500 kita ambil turbo 10 kali skater dong, satu lagi anjing, kurang satu dong waduh oke, okay, connect guys hijau ih, cakep, lagi dong oke okay, kali enam guys, akhirnya ya perkaliannya ada yang turun juga nih, untung banget nih, perkaliannya lagi cakep-cakepnya oke okay. Dan inilah situs yang lagi gue coba mainkan ya, ada lollipop 138. Apakah di antara kalian ada yang pernah main di sini atau bahkan malah baru dengar nih tentang situs lollipop 138 ini? Oke, okay? situs lollipop 138 ini masih terbilang baru ya, karena baru launching beberapa bulan yang lalu. Jadi wajar aja banyak uh, sebintir orang yang masih belum kenal sama lollipop 138 dan kata-katanya nih gue sih juga belum kenal ya tapi temen-temen gue udah pada pernah nyoba di sini dan ternyata katanya gacor jadi karena gue kepo jadi gue ikut kenalan nih sama lollipop of dan coba ikut main di sini kira-kira gue bakalan dapet enggak nih atau enggak uh, atau malas dong oke okay, masih bertahan ya Modal gua masih bertahan 30 ribu Ini gua naikin aja ya. Lu modal nekat nih. 2.400. Mumpung pecahannya lagi bagus, nggak apa-apa oke. Kita coba aja. Oh my god, kali 10 nggak konek. Yuk, bisa yuk. Cincin. Anjing. Wow. Petir dong. Ih, petir dong petir Zeus Zeus kasih petirnya dong hijau Zeus kasih petirnya Zeus Wah mampu sekali 12 dong akhirnya Imah kota connect juga cok Widih lanjut dengan jam pasirnya anjing belum berhenti juga guys 47 kali 12 sensasional aduh ternyata dikasih juga ya ternyata jackpotnya ada di bed 2400 gini nih kalau misalkan kalian berani bereksperimen sama bed kalian mungkin kalian bakalan dikasih kemenangan yang cepet enggak harus berkorban dulu enggak Oke okay? ternyata memang gacor ya kita dikasih kemenangan dan dikasih jackpot 500.000 itu udah lebih dari cukup buat gua dan ternyata gua terselamatkan dan nggak rungkat ya dengan modal puluh 30000 aja kalian juga bisa merasakan profit yang dikasih sama lho waduh habis ini double kill ya dikasih scatter di juga. Oke, okay, intinya ternyata lolipop 38 beneran gacor dan wajib kalian cobain ya Siapa tahu kalian hmm, lebih beruntung dari apa yang gue dapetin hari ini Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sampai selesai Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya ya Tentunya masih bersama situs-situs yang bakal gue kenalin ke kalian ke gacorannya Oke? Okay? dan inilah rekomendasi situs gacor dari gua adalah lollybox138 kali Mobile beli permen jangan lupa deh komen oke okay, guys see you next video bye